Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Fajar Official 2022 Yang akan selalu menemani Anda dengan berbagai narasi Tentang berita-berita yang terkini Sebelum itu, jangan lupa aktifkan tombol lonceng Untuk bersama-sama kita kembangkan channel ini Agar kita dapat saling berbagi informasi Bantu infansi Rusia Panglima Perang Ceznya kirim 12.000 pasukan ke Ukraina Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, berfoto di Grozny bersama 12.000 pasukannya yang akan dikirim ke Ukraina untuk membantu Rusia pada tanggal 25 Februari 2022. Panglima besar perang Chechnya sekaligus Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengadakan rapat umum bersama 12.000 pasukannya yang akan dikirim ke Ukraina untuk membantu infansi Rusia. Dilansir The Times. Para prajurit berkumpul di ibu kota Chechnya, Grozny, setelah sholat Jumat dengan dihadiri oleh Ramzan Kadyrov beserta jajaran pemerintahannya. Dalam video yang sempat viral ini, pasukan Chechnya berdiri dalam barisan di alun-alun Grozny dan berteriak serempak dengan berkata "Allahu Akbar" atau "Kita sebut dengan takbir". Kadyrov mengatakan bahwa para pejuang Chechnya akan bertugas di tempat-tempat terpanas di Ukraina. Dia berjanji akan mengumpulkan 70 ribu sukarelawan lainnya untuk bertempur di Ukraina. Pada kesempatan itu, pemimpin regional chestnya Ramzan Kadyrov memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina untuk meminta maaf ke Putin. Saya ingin memberi nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini yang bernama Volodymyr Zelensky. Sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, sehingga dia bergegas dan memanggil Presiden kita Panglima Tertinggi Kepala Vladimir Putin dan meminta pengampunan karena tidak melakukannya lebih awal. Kata Ramzan Kadirev dikutip dari APTN Menurutnya langkah tersebut perlu diambil untuk menyelamatkan Ukraina Republik yang indah dan rakyat Ukraina Dia perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan Ukraina Republik yang indah dan rakyat Ukraina Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut oleh Rusia Ini adalah hal yang terbaik yang bisa dia lakukan, ujarnya Sebelum Presiden Vladimir Putin telah mendeklarasikan perang melawan Ukraina pada Kamis tanggal 24 2022, dia juga mengatakan bahwa Moskov akan mencoba untuk melakukan demiliterisasi dan denazivi Ukraina dan meminta militernya untuk meletakkan senjatanya sebab dia sudah menempatkan hampir 150 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina.